Doa suami istri, dalam nama Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami bersyukur atas segala pengalaman selama perjalanan perkawinan kami, atas segala suka dan duka, atas kebahagiaan dan penderitaan,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 Nyalakanlah kembali aplikasi yang dulu mengorbankan semangat mereka untuk mengikrarkan janji perkawinannya. Kuatkanlah mereka untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Kami unjukkan doa ini kepadamu, ya Bapa, demi Kristus, junjungan dan teladan kami, kini dan sepanjang segala masa.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 Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putara dan Roh Kudus. Amin.